Halo teman-teman, kali ini kita akan bermain tebak gambar Yuk kita putar spinnya. Paus Kali ini kita akan membahas paus Oh ya, teman-teman, tahu nggak nih? Beberapa paus tidak bergigi, loh, tetapi tidak semuanya. Tahukah teman-teman bahwa hewan terbesar di dunia, paus biru, tidak memiliki gigi sama sekali? Paus tanpa gigi disebut paus balin. Selain paus biru, ada juga paus bungkuk, paus kanan, dan banyak lagi. Beberapa jenis paus lain memang memiliki gigi. Ini termasuk paus sperma, paus beluga, dan narthars yang bentuknya seperti unicorn laut. Kenapa ya paus balin tidak memiliki gigi? Itu semua tergantung pada diet mereka dan bagaimana mereka menangkap makanan mereka. Tidak seperti kamu dan saya, paus tidak makan sayuran loh teman-teman yang perlu banyak mengunyah. Makanan mereka terutama terdiri dari ikan kecil makhluk mirip udang yang disebut krill, dan makhluk kecil yang disebut plankton. Krill layangannya berukuran beberapa cm dan dapat ditemukan dalam gerombolan besar di lautan. Seekor paus biru bisa makan hingga 6000 kg, atau krill sebesar ukuran bus dalam sehari. Untungnya, sebagian besar paus balin memiliki mulut yang sangat lebar, selebar mobil. Cara terbaik untuk memakan hewan kecil ini sekaligus adalah dengan menyendoknya dalam satu suapan raksasa Nyam nyam nyam nyam nyam Paus balin membuka mulutnya sangat lebar Dan melebarkan tenggorokannya yang memiliki jalur sampai ke perutnya Hal ini memungkinkan paus membuat mulutnya menjadi sangat besar Seperti mainan selingki yang mengembang hingga dapat menyendok banyak kril dan air laut pada saat yang bersamaan Faktanya beberapa mulut ikan paus sangat besar, sehingga gajah bisa muat di dalamnya. Tapi apa yang terjadi dengan air yang banyak itu ya? Semua paus balin memiliki untayan panjang yang tergantung di bagian atas mulutnya. Bayangkan, seperti bulu sapu jerami. Untayan ini terbuat dari bahan yang sama dengan kuku dan rambut kalian teman-teman, yang disebut keratin. Paus menggunakan bulu-bulu ini untuk menjebak krill di mulutnya dan mendorong air laut keluar Ini seperti saringan yang memisahkan spageti dari air pasta Beberapa paus seperti paus bungku adalah pemburu yang cerdas Dan mungkin membuat balon tiup dari hidung mereka untuk membuat jaring di sekitar makanan mereka Gelumbung-gelumbung ini mengepak ikan ke dalam satu area membiarkan paus menyendok semuanya dalam satu suapan jadi apa yang akan terjadi jika Paus Balin datang untuk makan malam Yang pertama, Paus itu tidak muat di dapur Jadi makan malamnya harus di luar Hei. Tapi inilah bagian gilanya teman-teman Setelah makan malam disajikan, teman Pausmu akan membuka mulutnya dan melebarkan tenggorokannya Ini akan sangat luas Mungkin akan menutupi seluruh meja dapur termasuk kamu dan keluarga kamu Oh ya teman-teman, mengapa ya Paus menyemburkan air ke udara? Biasanya semburan tersebut akan terlihat seperti air mancur dari kejauhan. Namun nyatanya Paus tidak menyemburkan air ke udara loh teman-teman. Saat Paus menghirup napas, maka ia melenturkan otot-ototnya untuk membuka lubang sembur yang terletak di atas kepala mereka. Lalu mereka menghirup banyak udara. Sebelum akhirnya mengendurkan otot-otot tersebut dan menutup lubangnya semburnya Nah, proses mengembuskan napas ini yang sering diartikan bahwa paus menyemburkan air dari lubang semburnya Padahal ketika mereka menampakkan diri ke permukaan laut Cipratan air yang dihasilkan dari lubang semburnya merupakan udara yang keluar dari dalam tubuh paus Semburan air itu sebenarnya adalah embun yang ada di dalam tubuh paus karena kondisi udara yang ada di dalam tubuh mamalia tersebut sangat hangat Kemudian ketika paus mengembuskan napas Maka temperatur di dalam tubuhnya menjadi jauh lebih dingin Sehingga membentuk embun Oh ya teman-teman, setiap paus memiliki lubang sembur yang berbeda loh Uniknya, tiap-tiap spesies paus memiliki lubang sembur dengan bentuk yang berbeda Bahkan beberapa paus memiliki sebanyak dua lubang sembur dan menghasilkan semburan yang berbeda pula mereka juga dapat mengetahui spesies-spesies paus berdasarkan cara mereka menyemburkan air yang berbentuk dari embun yang ada di dalam tubuh paus. Contoh, semburan paus orca lebih banyak dan lebat, sehingga paus abu-abu memiliki dua lubang semburan yang nantinya membentuk hati saat mereka menyembur. Paus juga mengeluarkan bunyi meski tidak memiliki pita suara. Hal ini lainnya pada paus yaitu mereka dapat bernyanyi teman-teman. Paus mengeluarkan bunyi seperti bernyanyi Meski mereka tidak memiliki pita suara Bagaimana mereka bisa mengeluarkan suara-suara seperti bernyanyi? Masih menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan loh teman-teman Tidak semua paus dapat mengeluarkan bunyi Paus yang dapat mengeluarkan suara yaitu spesies paus pilot Paus sperma dan paus beluga Bunyi seperti nyanyian yang dikeluarkan oleh paus berfungsi sebagai ekolokasi atau sonar biologi Ekolokasi adalah kemampuan mengeluarkan bunyi dan mendengarkan pantulan bunyi tersebut. Kemampuan ekolokasi mereka bergeser lebih dari 200 desibel.